Biasanya tamu-tamu yang nginep di sini mau hiking besok subuh. Iya, kita juga mau hiking kok, emang kepisah sama rombongan aja. Oh iya, ntar makan malamnya jam 7 ya. Selamat malam, nek. Maaf, mas, mbak, nenek lagi sakit, nggak hmm, bisa ngomong. Tapi dia selalu aja mau makan di meja makan. Ada tamu lagi? Nggak hmm, ada kok, cuman kita berempat. Terus? Itu piring buat siapa? Mas, mbak, kita makan yuk. Uh, nenek udah lama sakitnya. Hmm, udah pergi ke macam-macam dokter, ke berbagai macam pengobatan alternatif juga udah mas, hmm. tapi ya gitu. Tetap aja sampai saat ini nggak tahu penyakitnya apa. Maaf kalau saya lancang. Boleh nggak kalau kita doain nenek? Makasih ya. Nggak perlu. Keluarga nenek nggak ada yang percaya gitu-gitu. Halo Ran. Iya, bentar deh, 10 menit lagi ya. ku siap-siap dulu. Ya udah, gue tunggu ya. Mm -mm. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas. Tuhan, aku percaya Engkau akan selalu melindungi aku dan Rana. Dan aku akan serahkan semuanya ini ke dalam tanganmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ran, gue mau doain Nenek Seri. Aruh, lo so ngapain sih? Lo gak dengar tadi si Aiden ngomong apa? Eh, kalau gak sekarang kapan lagi? Aduh. Ran, tunggu. Doa orang benar, kalau dengan yakin didoakan, akan sangat besar kuasanya. Ini nek tehnya, Mas Glen, Marana, biasa nih, Nenek subuh subuh udah bangun. Aida, Hah? saya boleh ya doain Nenek? Saya doain ya. Bapak kami ada di sorga. Dituliskan nama-nama. Aida, ayo kita berdoa. Siapa yang kau panggil? Orang berdosa seperti kalian akan mengusirku. Lupa dengan dosamu? Kau penzina. Kau pikir tidak ada yang tahu perbuatanmu? Hei eh, Kami tidak akan takut Kau benci saudara kembarmu Dia yang paling hebat Sedangkan kau pecundang. Kau tidak berkaca pada sendiri Bisa hanya bikin masalah saja Enggak kayak kembaran kamu Selalu menurut sama ibu Itu masalah lalu kuen Aku sudah mengampuni mereka Begitupun sebaliknya Hubunganku dengan keluarga ku sudah baik. Aku sudah sungguh-sungguh bertobat. Tuhan Yesus telah mati demi menegus dosa dosa. Tidak! Kuasa Tuhan! Jalan diri kita, diri besar! Akhirnya, berikan Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kendamu di bumi seperti di sorga. Dan janganlah mau kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, hei iblis, menyala kau! <tuh> <tuh> Terima kasih, Tuhan Yesus. <tuh> Aida? Hah? Nenek bisa ngomong! Nenek kenalin aku, Nek! Halo, Nek. Nek, Nenek sekarang gak perlu takut lagi. Tapi kalau Nenek takut, Nenek tinggal berdoa aja di dalam nama Tuhan Yesus. Karena ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus